Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara id bersama Bang Dani. Oke pada video kali ini saya akan berbagi tutorial penting banget ya Yaitu cara mempercepat koneksi internet di HP Android tercepat dan paling stabil Terkhusus buat sahabat yang menggunakan kartu Indosat yang udah lama banget jaringan Indosat kalian nge-lag atau lemot gitu ya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 Dan kita lanjutkan ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian tekan lama pada jaringan datanya ini. Kemudian di sini kita langsung diarahkan pada dua pilihan sim card. Silakan kalian pilih salah satu sim yang bakalan kalian buatin settingan untuk APN-nya ya. Nah selanjutnya pada bagian bawah ini, disitu ada bacaan nama titik akses atau APN dan silakan kalian tekan. Nah jadi seperti ini ya settingan APN khususnya eh, ini sebelumnya sudah dicoba terapkan serta sudah diupdate dan berhasil ya Jaringannya sangat stabil banget cuy Jadi buat kalian silahkan perhatikan baik-baik caranya ini jangan sampai ada langkah yang terlewatkan ya teman-teman Oke kita lanjut pada bagian nama ini, silahkan sesuaikan aja seperti ini ya, Indosat Update. Untuk di bagian nama, silahkan sesuaikan aja seperti itu. Oke teman-teman, lalu kemudian jika sudah kita back lagi ya, sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Pada bagian ini, mengalami perubahan ya, dan silahkan kalian isikan dengan inet.bell.ca untuk di bagian APN-nya silahkan kalian samakan seperti ini dan jika sudah silahkan kalian pilih Oke OK. selanjutnya kalian pilih pada bagian proxynya di sini kalian kosongin aja ya dan di bagian portnya kalian kosongin juga kemudian pada bagian nama pengguna silahkan kalian kosongin kata sandinya juga kalian kosongin aja dan pada bagian servernya sahabat Indosat semua di sini lagi-lagi wajib banget ya untuk sahabat samakan yaitu 184.67.74.179 teman-teman untuk di bagian servernya silahkan kalian samakan seperti ini dan dijamin nantinya pada koneksi jaringan kalian kembali lancar dan stabil banget karena ini merupakan APN terbaru yang sudah update teman-teman seperti itu ya jika sudah sama silahkan kalian pilih OK selanjutnya kita bergeser pada pilihan MMSG nya nah pada bagian mmsc nya di sini teman-teman wajib banget buat kalian samakan ya yaitu http titik garis miring mms titik untuk bagian mmsc nya kalian samakan seperti ini ya Lalu pada bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib banget ya untuk kalian samakan angkanya yaitu 8.209.246.6 untuk di bagian proxy MMS-nya. silahkan kalian samakan seperti berikut ini. Dan sedikit info ya, ini khusus bagi TKP atau wilayah ataupun di HP kalian yang sudah lemot banget dan naik turun gak stabil banget jaringannya ya Dan gak usah pakai lama langsung diganti dengan yang baru diupdate ini, seperti itu ya Namun perlu diingat bahwa tidak semua wilayah TKP itu sama waktunya Jadi seperti apa sih di TKP kalian itu sendiri, tinggal sahabat Indosat sesuaikan aja dan kemudian untuk di bagian port MMS ini, silahkan kalian isikan dengan 80 ya sahabat indosatku semua. Hanya terdapat dua angka saja yaitu 80 untuk mempercepat koneksi jaringan indosat kalian cuy. Jadi wajib buat kalian samakan seperti ini. Oke, lalu kemudian jika sudah, selanjutnya kita bergeser pada bagian MCC-nya ya.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 atau kembali ke apn yang pertama kalau misalkan di otak atik atau kalian rubah jadi intinya jangan di otak atik teman-teman kalian biarkan aja seperti ini dan kemudian pada bagian jenis autentikasinya kalian pilih aja yang paling bawah yaitu pap atau cap seperti ini paling bawah ya lalu selanjutnya untuk bagian jenis apn di sini, saya pilih tiga sistem, yaitu ada default, lalu kemudian ada MMS, dan berikutnya ada sapel. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan teman-teman. Dan jika tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja cuy, nggak usah panik. Karena kalian masih bisa ketik secara manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya dia ada di bagian layar ini, jadi silahkan kalian samakan. Dan jika sudah, kalian pilih OK. Kita sekarang bergeser ke bagian protokol APN-nya kalian pilih pada bagian ipf4 nya seperti ini teman-teman untuk di bagian protokol APN nya kemudian untuk bagian protokol roaming APN nya sama hukumnya ya yaitu wajib banget pilih di ipf4 nya seperti ini oke langsung aja kita pilih selesai di pojok bagian kanan atas ini lalu kemudian kita simpan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 di sini langsung aja kita mulai pengujiannya ya Oke teman-teman di sini bisa kalian lihat dan bayangkan ya untuk hasilnya telah nampak di sini jadi di sini pada bagian pinknya berada di angka 44 MS ya dan Wow ini sangat mantap sekali ya Kemudian pada bagian unduh di sini berada di angka 22,2 mbps ini Eh, sangat cocok banget, tentunya, buat kalian sahabat yang dirasa sinyalnya itu naik turun atau lemot. Dan langsung aja lah, ya, settingan APN Indonesia terbaru ini bisa kalian coba sekarang juga, cuy. Selanjutnya, bisa kalian lihat sendiri, pada bagian unggah di sini, berada di angka 108 Mbps. Mantap sekali, ya!